Halo semuanya Pada kesempatan kali ini Aku ingin jalan-jalan Oke okay? Kita jalan-jalan ya Oke okay. um. Aduh turun pelan-pelan Pelan-pelan Turun Oke okay. Turunan lagi Pelan-pelan ya Oke okay. Aduh tuh Oke okay. Dan di sini ada Ini Ada apa namanya Ada ada sumur. Oke, kita lanjut. Um, di sini ada uh, ada bola-bola. Oke bola-bola dan di sana ada tempat untuk bersantai di sana kita lanjut jalan lagi. Lagi ya, bentar-bentar, uh, dan ada jembatan-jembatan warna merah. Oke. Okay. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh Aduh, takut nyasar ini Ya, kalau nyasar, lihat aja nanti dari rekamannya ya Takut nyasar, oke okay. uh, Putar baliklah ini ada tanaman ya uh, um, um, padi ya. Lagi uh, ditanam padi. Nah, ini udah udah pada jadi nih, udah pada jadi. Pesannya coba ke sana ya, pesannya yuk. Kesana, yuk. Um, um, eh. bentar bentar suara saya mati dulu ya copyright takut copyright oke okay? ada tempat sampah non organ, tempat sampah non-organik sama yang itu em um. Ada pohon kelapa, tapi kecil ya, pendek pohonnya. Ada um, um, ada tempat bermain ya, ada tempat bermain, oke. Okay. Dan ada tempat untuk bermain, ya. Ini sepeda, ini sepeda um, um, melewati satu helai. Ini ya, susah sih, tapi ada pengamannya, ya. Jadinya, ya, aman. Capek, sorry ya. Maaf ya kalau saya diam karena capek. Nah, mulai lelah, cuacanya panas, tapi cuacanya panas cuma sudah mau sore dan mulai haus ya. Hmm.